Hai pemirsa ketemu lagi di channel motivation e apa kabar semoga tetap sehat dan bahagia jika kamu masih merasa miskin mungkin harus periksa apakah masih belum punya Amazing. sifat berikut ini yaitu 7 sifat orang kaya yang jarang ditiru orang miskin satu tidak hobi nonton TV dua tidak suka nonton acara olahraga tiga tidak bangun kesiangan 4. Tidak suka gosip kejelekan orang. 5. Tidak gampang hutang. 6. Tidak suka ngobrol berjam-jam. 7. Tidak suka menyalahkan keadaan. Jika menurutmu video singkat ini memberi semangat dan bermanfaat. Klik like, share, dan subscribe. Hai pemirsa ketemu lagi di channel motivation e apa kabar Semoga tetap sehat dan bahagia 7 kebiasaan orang sukses tingkat dunia 1 bangun lebih pagi 2 fokus mendalami bidang yang ditekuni 3 rutin olahraga 4 Hidup seimbang 5 bersikap pantang menyerah 6. Rutin berbagi makanan. 7. Rajin bersilaturahmi, sehingga memperbesar peluang bertambahnya rezeki. Jika menurutmu video singkat ini memberi semangat dan bermanfaat. Klik like, share, dan subscribe. Jika hatimu tidak punya rasa, motivasi jadi kurang berguna, Motivasi itu bagus untuk semangat, bagaikan handphone yang lowbat perlu di-charge ulang. Maka dari itu, orang perlu motivasi setiap hari. Hai pemirsa, ketemu lagi di channel Motivation E. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan bahagia. Maka rasa mengabdi yang membuat kamu tetap bergerak. Misalnya kamu sedang capek tetap berkarya karena ada rasa pengabdian. Kesimpulannya, selain motivasi, kamu juga harus punya rasa mengabdi dalam diri. Atau kekuatan niat dari dalam walaupun kamu sedang capek, tidak mood, kamu tetap bertindak dan berkarya. Itulah bentuk rasa pengabdian, yang disebut juga sumbangsih atau kontribusi. Jika menurutmu video singkat ini memberi semangat dan bermanfaat. Klik like, share dan subscribe. Pasangan idaman adalah yang bisa menepati janji. Semoga janji ke orang dan bahagia. janji ke diri sendiri. Berikut ini ada tips, kebiasaan agar kamu bisa menepati janji atau resolusi yang sudah kamu katakan. Misalnya, janji ingin olahraga teratur dan punya penghasilan tambahan. Kamu harus bisa mencapai janji tersebut. Betapa banyak orang yang hanya berencana dan ngomong doang tetapi tidak melaksanakannya. Menurut hasil penelitian, Jurnal Psikologi di Inggris, mayoritas orang akan melaksanakan janjinya jika mereka menuliskan rencananya secara terperinci. Misalnya saya akan melaksanakan olahraga selama 15 menit besok pagi pada jam 7. Pada hari ini saya akan pasang iklan pada jam 1 siang dan jam 5 sore. Dengan demikian, kamu akan memiliki kesadaran penuh akan adanya janji kebiasaan yang harus ditepati. Kebiasaan yang dapat mengundang rezeki. Apakah itu kebiasaan bersikap senyum ceria? Biasakan, jangan mengeluh, walaupun di dalam hati. Jangan berkata-kata buruk dan jangan berdusta. Karena sejatinya, kebiasaan orang kaya raya ialah terbiasa bersikap senyum ceria.